Ku awali semuanya dengan ucap bismillah Walau banyak pasuka, tak suka, tetap pusinglah Meski dibuli di mah kita bermasalah Tutup kuping kiri kanan selesai masalah Diri ku musik bukan ku cari kaya Bukan cari lah mendadak wilayah Meski hasilnya belum jadi tinggi, Tapi hasil ku seperti indoni modal masih tetap berbentarung, Rujut di omongan tangan sebesar isi sarung Batang ini pengalaman berbentarung. 2019 sampai sekarang terus bersambung Langgan badan mereka cuma pintas. Ku ambil jalan sukses tak pakai jalan pintas Kini ku masih bergelut pakai pena dan kertas Karirku bangun pak roket sedang terbang ke atas Percaya pada dirimu Tak perlu kau ragu, bila mereka tak suka denganmu, selama ada fakir buat bacaan mereka tak menutup. Percaya pada dirimu, tak perlu kau ragu, bila mereka tak suka denganmu, selama ada fakir buat bacaan mereka tak menutup. WhatsApp mereka balik atau rakap sampai fly. Tong nikmati hidup terbang macam butterfly, tra usah pusing yang sing suka. Maju kamu kalau coba angka, rimah masih harum, masih berak. Roma setiap trek beta main rapi macam ais. Roma pasang bunyi dalam langsung lalu lama, jangan sangka beta baru, beta nih pemain lama. Lo, Lo masih bau, masih, masih bau, bau baru tahu Stop karas nak, kalau tulang tuh masih lunak Saat tiup macam lilit, kok hilanglah sinak kalau berah balon cebo, pula cebo sana Bet Sulewati segala segala kali ku kehidupan Sedikit pujian, sering banyak makian Walau sedikit modal Besarnya impian Perjalanan yang berakhir untuk sekian Masih melangkah Bukan apa apaan Engkau struggle Tetap struggle Walau telan ludah Tetaplah berjuang Harus tetap humble Karena kehidupan tak semudah Searching Google Percaya pada dirimu Tak perlu ragu Bila mereka tak suka denganmu So motherfuckers buat jangan mereka tak bergutu Percaya pada dirimu Kau kau ragu bila mereka tak suka denganmu semua perkara buat bajutan mereka tak begitu